Silahkan tujuan Jakarta, dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 3, please forward the aircraft through gate number 3, thank you. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, hari ini saya dalam perjalanan menuju Jakarta untuk bertemu dan memberikan bantuan rukyah bagi sebuah keluarga pasien yang berasal dari Sabah, Malaysia. Pertemuan direncanakan di Hotel 101 Urban Jakarta Tamrin, yang terletak di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya menginap di sana, mereka juga menginap di sana. Rukiah akan dilakukan besok jam 8 pagi. Sebenarnya pasien berencana datang ke Pontianak. Mereka semuanya ada tujuh orang. Dengan jumlah sebanyak itu, pasti biayanya sangat besar. Saya menawarkan bagaimana kalau Rukiahnya kita lakukan di Jakarta saja. Karena secara matematis akan lebih murah dan hemat buat mereka. Penerbangan dari Sabah dimulai dari kota Kinabalu menuju Kuala Lumpur lalu dilanjutkan dari Kuala Lumpur ke Soekarno Hatta International Airport di Tangerang. Jadi ada dua penerbangan. Kalau mereka ke Pontianak, penerbangan ditambah satu lagi yaitu dari Soekarno Hatta International Airport ke Supadio International Airport di Kubu Raya Pontianak. Jadi penerbangannya tiga kali. Mereka setuju dengan usulan saya. Mereka memberi saya biaya akomodasi untuk pergi ke Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ma, Ustaz sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam silakan silakan silakan alhamdulillah besar hati kan alhamdulillah <tuk> ibu silakan silakan itu dokter itu bisa tuh apa bahasa melisnya boleh kami bahasa kami disapa kami sama macam bahasa ya? di <tuk> itu kalau kami ke semenanjung orang pikir kami orang indon <tuk> apalagi kalau di bagian Tawau tuh di Tarakan banjir dengan Tarakan menundukan mm -hmm. bahasa lagi bahasanya dari Kinabalu mm. ke mana ke Kuala Lumpur ke Kuala Lumpur ya. dari Kuala Lumpur langsung ke Jakarta Kuala Lumpur Jakarta ya. kalau ke Pontianak kalau ke, ke Jakarta itu... Jakarta baru Pontianak iya uh, dari dari kota Kinabalu ke Kuala, Lumpur, ke Kuala Lumpur ke Kuala Lumpur ke Jakarta ke Jakarta ke Pontianak mm. gitu padahal pulaunya sama putar ya. <laughs> saja ya. tapi tapi boleh <laughs> ya, jangan kalau keterakan ke keterakan di Tundiana iya naik apa kita kapal iya ada ah ada dulu kalau <laughs> pertidur dari tawau sih ada yang keterakan tuh nih panggilnya deh kan nanang berbinatang pernah ada tentang ular gitu tapi selalu nya macam makhluk terus selalunya kalau mimpi makhluk tu selalunya di dalam di dalam mimpi tu macam saya mampu melawan. Ya, melawan. Pasal apa tadi saya? Ini siapa namanya ni? Weiss. Weiss. Ini doktor kami sudah bawa ke pakar kulit apa semua. Kulitnya datang tapi itulah ubat Mungkin belum ketemu obat yang betul uh, Tapi memang teruk dia punya penyakit kulit hmm. Teruk Berapa tahun usianya ni? 3 tahun 3 tahun Buais Macam nangis Baru susah tidur uh. Ah susah tidur uh. Ini Rosalia ini Itulah tu yang mamaknya tu Ini anak ibu atau menantu? Nantu. Menantu Menantu hmm. Yang tadi suaminya berarti? Ya yeah sakit kepala, Hafiza, mimpi tak baik, sakit kepala, kadang mampu melihat benda halus, yeah. ya, lihat bakteri bisa, bakteri, bakteria, boleh bakteria, tengok bakteria, bakteria. <laughs> boleh tengok benda halus ya kalau bakteria boleh lihat. jadi dokter, <laughs> Why is finish, Why ini sering mimpi nip yeah. buruk ya keluarga ini. Wais, kan. Wais. gitu. Bapak juga sering sakit kepala. Keluarga ini membuka sebuah kedai makan dan seperti yang sering saya tangani di sini juga, ada orang yang melempar sihir di kedai mereka dan itu sekaligus mempengaruhi atau berefek pada diri mereka. Sering sakit, sering bertengkar, mengalami mimpi buruk gangguan di tempat usaha dan juga di rumah. Kemudian pada keluarga ini juga ada gangguan luhur atau yang disebut saka oleh orang Malaysia. Wallahu a'lam. Aiza. Lalu yang lalu di atasnya lagi ya. Aiza sudah menikah? Belum. Ya, ya buka cerita lah Kadang-kadang ada orang suka, dapat suka. Ah, suka <laughs> Suka yang macam mana ya? <laughs> dia, ada orang suka ya ah. tapi... Kasus atau masalah gaib yang dialami pasien-pasien dari Malaysia Hampir sama dengan yang dialami pasien-pasien dari Indonesia Karena satu rumpun dan kemiripan budaya, adat istiadat Hal-hal mistiknya pun berlaku sama Hampir sama Pasien harus melanjutkan ruqyah untuk rumah dan kedai mereka dan membentengi diri dengan cara memohon perlindungan kepada Allah dan memperbanyak zikir Zikir adalah cara paling ampuh untuk menolak berbagai gangguan syaitan Alhamdulillah sekali lagi saya dipertemukan dengan keluarga yang baik orang-orang baik Sebagaimana biasa awalnya hubungannya hanya sebatas dokter pasien namun akhirnya menjadi hubungan teman Kami jadi teman, menjadi saudara Saudara sesama muslim Saudara satu rumpun, rumpun orang Melayu Mereka berencana untuk mendatangkan saya ke negeri Sabah Dan mereka agak mendesak untuk mendapatkan jawaban dari saya Entahlah, mungkin suatu hari nanti Saya tidak tahu di sini saja pasien yang butuh pelayanan saya cukup banyak. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah takdirkan, pasti Allah mudahkan jalannya saya untuk pergi ke sana. Baik pemirsa, bagi bapak ibu pasien yang berasal dari Malaysia, mungkin video ini bisa menjadi referensi kalau Anda ingin bertemu saya di Indonesia. Kita berjumpa di Jakarta saja, itu akan jauh lebih mudah. Selepas ini insya Allah ada pasien dari Singapura yang berencana bertemu dengan saya di Batam untuk pengobatan keluarga mereka. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.